Yay, yeah. <laughs> yay, yeah, dia dapat Wah, wow, berhasil. A few moments later. Halo, ketemu temen lagi, guys. Seneng oh, banget ya. ya, guys. Thanks, <laughs> guys. Thanks. Subscribe. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Fitri Helen. banget sama hadiahnya, apalagi boneka-boneka gitu. mat mat <laughs> Video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment and share agar saya terus semangat membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Guys, aku lagi nemenin teman aku. Dia lagi main capit loh. Oke, okay, oke, okay. ayo angkat, angkat, angkat. Oke. Okay. Wah. Wow. <laughs> semangat, semangat. Kit yang ada di Taiwan, dan ya, hadiahnya bervariasi. Ayo, masih penasaran enggak? hebat kan uh, kan iya wah pinter nih mau dong biasanya jangan terlalu gede juga lu seneng banget deh uh, cobaan hebat nih bisa dapet. apa aja nyoba aja mumpung ada di sini cobain lagi rejeki <laughs> Oke okay. Pas aku ngelihatin malah dapat yang udah pengalaman mah jadi kayak kita kasih kesempatan lima kali baru berhasil kadang iya, iya tutup tutup tutup wow tuh padahal mah udah kena itu satunya. jadi kayak yang tadi kamu itu-itu terus nanti lima kali kamu kadang nggak mungkin ya kita habis masuk kuliah ente dapat yang bagus gitu kalau dapetnya menutup lah kita habis 50-100 kan wajar gitu beli boneka juga harganya itu. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yayo, yayo. Sama ya, segitu siayo siayo belajar sampe udah itu, apa aja? <tuk> <tuk> oh, gak bisa, gak bisa. kamu jangan dipencet dulu, harus pas, pasin dulu <tuk> kamu nggak nyoba ini kayak power bank apa gitu yang lain? Nasaran yang hijau ya udah banget. Tapi yang ungu juga udah keren sih. Wah, udah cari yang lain, cari yang lain nih sayang nanti itu. Apa power bank atau apa? Itu power bank belakang. Oh, kamu salah salah loh. Duh padahal udah itu. Hmm. itu pojok tuh ada power bank. Biasanya malah yang kotak-kotak rada gede tuh ya kayak apa boneka apa itu. Biasanya kayak gitu yang mentok. Uh, yang dikit lagi. bonekanya lucu